Kembali lagi bersama kami di iNews, berita kali ini datang dari Italia. para arsitek membocorkan mengenai cara membuat bangunan miring seperti menara pisat, ternyata caranya mudah, mereka hanya butuh mengklik tulisan i atau biasa disebut Itali. Maka bangunan pun akan miring? Berita selanjutnya datang dari Ambon. Seorang anak asal Ambon, bentar. Siapa yang dengar kata Ambon? Kepikiran Malkis Abon atau saya saja? Ya sudahlah, kita langsung saja masuk ke beritanya. Seorang anak asal Ambon ini sangat gabut sehingga ia membeli Malkis Abon. Eh, salah, ulangi. Seorang anak asal Ambon ini sangat gabut sehingga ia membeli uang dengan uang. sekian berita im news kali ini saya pamit undur diri.